Abu Bakar telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah ia keluar dari jasad. Maka berkata Abu Bakar, roh itu menuju ke tujuh tempat. Satu roh para nabi dan utusan menuju ke surga Adnin. Dua roh para ulama menuju ke surga Firdaus. Tiga roh para mereka yang berbahagia menuju ke surga Ilina. Empat roh para syuhada berterbangan seperti burung di surga sekehendak mereka. 5. Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara, tidak di bumi dan tidak di langit, sampai hari kiamat. 6. Roh anak-anak orang yang beriman, akan berada di gunung dari minyak misik. 7. Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka si jin, mereka disiksa berserta jasadnya, sampai hari kiamat. Telah bersabda Rasulullah bahwa tiga kelompok manusia yang akan berjabat tangannya oleh para malaikat, pada hari mereka keluar dari kuburnya, ialah satu Orang-orang yang mati syahid Dua orang-orang yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Tiga orang yang puasa hari Arafah.